Jujur itu penting. Orang kalau jujur, di mana tempat dia tidak pernah bingung dan tidak pernah takut jujur. Tapi kalau orang yang suka bohong, dia pasti akan menjadi pengecut. Itu pasti. Tapi kalau orang jujur, dia tidak pernah ada beban apapun yang jujur, tapi pembohong, di mana tempat dia akan takut.